Nge, ini tahun baru nge. jadi sani sambal niati carane ikhlas, tak gampang kan ajaran gulon. Jadi cara ikhlas raifas ganggu ne. Jadi potensi agak jadi sambal bergampang syukur. Saling radio duwe, rantinopo tapi sambal gampang syukur, Misalnya, randu, randu, tapi, gampang syukur Setiap saat itu sakit nonton agak. Tak gempa, tak tsunami, tak nopo Sehingga dengan nyatanya ada ada itu sambal sakit nopo syukur. Padahal potensi itu ada. Nih gini, nak tenggali surat esroni mulai ayat 67 ya, 67 ngantos 69. itu di bulan kata-kata dari Pengiran di bulan beli Mulai wa idham, mas aku sampai afa tum ayah sifamiku b. Janibel ayur Terus Fayur sila alikum kasibkan. Terus kadang ngomong, ayur sila alikum kasifamil anres bahwa ini di bulan beli ini. Mulai ayat 67 sampai ayat 69. Kalau kalian tetap bahwa jurubicabu zat pangeran Iro ezatu utik ezatu wajib rubi kau diljalarkan dengan ikhwan wal ikromilan kemuliaan. Fabi ayi alai rubi kumatu kalian. Yas alunyuan hueng allah. Yas alunyuan hueng allah. Sepemantung sama wati kan gemburabro langit wal ardilan tuh. Ayanti utik sejaluk kelawan ucap sepemant. Dilutkan disini. Apa penut Dinutken apa ya? yang ya? Dinutken gen au halin nggak tuh, masjidin ya? masut gen tafsir jalan nggak cek jaluk eh ku penut gen kelawan panjen ngomong, cucap no, au halin itu nggak guna buah, tingkah, bonen ada tinggal gip, wan tandit, ongge oh, penut gen masjidnya ni ku masut gen kan, jaluk, pilih sanil, hal au pilih sanil ma. Nah ini mungkin maksudnya jaluk lu, loh. Wiso jaluk, Widudgen, memang melafatkan kata "jaluk". Au halin, orang ngelafatno jaluk. tapi ini, nah apa? Gaya nih, gaya apa? Jalut. Binudgen, kelaman keucap. Au halin, utowo, kelawan tingkah. Tinggal lu, ih, wisowo, kelawan dimuniin jenggon. utawa tingkahnya jalut. Kades Nabi Ibrahim, ketika diobong rute, Jikwil, Duki. Ya Ibrahim, kamu minta apa, akan saya sampaikan kepada Allah Jawab Nabi Ibrahim kan, ilmu hu bi khali yuhni an suhali Allah wujibirsa keadaanku, ikus dajena aku, Rabrujah Jaluk ujni khal, ilmu hu bi khali yuhni an suhali Maing yang berkoroh yahtajuna kang Jadi ini bulan Muharram haram, jadi ini ilmu ikhlas rifam g, ilmu ikhlas nih ud dimulai gue lo beli dimulai songko ilmu hakikat lah KB ilmu hakikat itu buat kajud nafsi, buat kata lo, kokulon det det no ujuk, rifam g, KB ilmu hakikat buat kataku lo, berkokulon det det no u ujuk, lah kayak Islam bangga, UPU jebubie, misalnya kayak nggak gua ilmu hakikat KB ilmu hakekat nggak teride. Alhamdulillah, iladihadana, wama kunah li nahdadi an hadah Tadi saat jani sambil nganggung ilmu hakikat mesti diikhlasi Alhamdulillah, iladihadana, betul-betul orang buat pidataknya Tapi orang buat jiwa itu tetap lagi merosok kiai, merosok islam wisuhi Boang gerizik ada kataku, mari rusak, jajal lagi raw samungin kataku Alhamdulillah, iladihadana, li nahdadi ala wala an hadah Allah cah diparingi iman Islam, bomorah diparingi nikmat Allah, orang bakal iman is, orang nggak sampean kepikiran nuntut, nengati sampean ilmu ngoten kan kepikiran penuntutan Islam mulai cilik, Islam anyaran, kok Islam terus Islam cilik suge, Islam anyaran, bading badeng nana kiajaran langsung meleci juga kiniabis puluhan tahun gak bereswika sih guys juga kiniabis wira dirikan di golok kiajar diri kau aku agrikuloh mari kasut mari trend trend tapi semu ini Allah nu pun hilang trend gusti alhamdulillah oleh alit nganti tua jenarat dirikuloh detik ya artinya manten fungsinya gak gak kau alhamdulillah gusti kau berduka menikuloh aman aman itu jenis anak fanak mana nih rusak maksudnya membunuh melumat semua kazen nafsi dibunuh betul kataku loh kecuali barang elek malahnya cari hikam tita ini agar barang apa anu sih kulane nabi nak mari wiritan subhanallah alhamdulillah